Assalamualaikum. Mahasiswa praktikan genetika. Hari ini kita akan e, masuk ke praktikum yang ke-6 yaitu gen ganda pembentukan sidik jari tangan manusia. Tujuan praktikum ini apa? Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui pola sulur jari tangan dan menguji perbandingan genetik pola sulur dari populasi mahasiswa dalam satu kelas. Nah, akan kita bandingkan dengan menggunakan rumus chi square. Nah, sebenarnya apa sih eh, yang mendasari pola gen ganda ini? Jadi, kita tahu nih bahwa sifat itu dikendalikan oleh gen. Gennya itu bentuknya sepasang dalam satu lokus gen Jadi banyak sifat yang dikendalikan oleh banyak gen yang berbeda-beda dalam satu kromosom yang sama Nah bahkan ada juga dalam kromosom yang berlainan Inilah yang dinamakan dengan poligen atau gen majemuk Poligen ini merupakan suatu serigen ganda yang menentukan sifat secara kualitatif Inilah yang menyebabkan adanya beberapa variasi pada kelas fenotif atau penampakan e, dari sifat-sifat manusia Nah selanjutnya Uh, timbulnya variasi-variasi dalam kelas fenotif ini inilah yang disebabkan oleh gen-gen ganda salah satunya adalah sidik jari sidik jari sendiri adalah gambaran alur-alur pada ujung jari manusia sulur-sulur dermis ini diwariskan secara poligen atau uh, dia merupakan serigen ya, dari beberapa variasi Eh, pada eh, variasi gen tadi. Nah, selanjutnya si sel-selur ini sudah udah ada sejak 3 sampai 4 bulan kehamilan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya dia 100% mun, murni diwariskan atau berdasarkan dari gen. Nah, berdasarkan ini ini ada sistem Galtom, maka si Pola sulur tadi dibedakan menjadi tiga pola utama Yang pertama pola arts Yang kedua pola loop Yang ketiga pola hood Pola arts itu disebut juga pola lengkung atau pola kurva Kita lihat ini gambar yang paling sebelah kanan Jadi kalau pola kurva Jadi di tengah bagian sulurnya ini ada yang membentuk kurva Ya, sementara untuk pola simpul di sini di bagian tengahnya, dia hampir membentuk lingkaran, tetapi tidak terbentuk lingkaran. Artinya dia keluar membentuk ekor seperti ini. Ini yang dinamakan dengan pola simpul atau pola loop selanjutnya yang ketiga ada pola word atau pola melingkar jadi di bagian tengahnya bagian pola seluruhnya ini ada lingkaran nah selanjutnya bagian luarnya ini membentuk simpul nah jadi untuk mendapatkan ketiga pola ini kalian harus usahakan untuk menempelkan jari tangan itu satu ruas jari paling atas itu penuh maka baru didapat bentuk tiga pola ini seperti itu bahan apa yang kalian perlukan yang pertama adalah tinta stempel kertas tulis kaca pembesar dan bantalan stempel kaca pembesar boleh tidak digunakan asal sulur pada jari kalian terlihat jelas nah eh, gambar hasil dari sidik jari kalian itu nanti dilampirkan pada laporan selanjutnya bagaimana cara mengerjakannya, metode percobaan yang pertama gunakan 10 jari tangan kalian, berarti masing-masing praktikal itu dicap pada bantalan stempel kemudian, masing-masing jari ditempelkan pada kertas yang telah tersedia jadi, kalian boleh langsung membuatnya pada laporan, atau boleh dibuat di kertas dulu, lalu nanti di foto, dilampirkan, terus dilampirkan ke laporannya. Itu boleh. Nah, selanjutnya amati bekas sidik jari menggunakan loop atau kaca pembesar. Tentukan tipe atau pola sulur mana dari 10 jari kalian. Jadi, seperti yang tadi nih, ada tiga pola: ada word, ada simpul, ada kurva. Nah. 10 jari kalian ini termasuk dalam pola yang mana? Oke, selanjutnya berikut ini saya tampilkan hasil dan pembahasan sebagai contoh pengamatan jari tangan pada kelompok. Jadi di sini ada 4 orang mahasiswa dalam satu kelompok. Masing-masing mempunyai 10 jari tangan. Yang pertama Nisa dari hasil amatannya dia mendapat 5 pola art, 5 pola loop, Rizki 4 pola art, 6 pola loop, Abdian 5 pola art, 5 pola loop, Roy 7 pola loop dan 3 pola wood. Nah, bagaimana cara menghitung persentasenya? Jadi semua pola ya kan dari penjumlahan Mas, e, semua mahasiswa ini 5 tambah 4 tambah 5 didapatlah 14 jumlah pola lalu persentasenya 14 dibagi dengan jumlah keseluruhan per 40 jadi dapatlah 35% untuk loop setelah dijumlahkan 23 per 40 maka didapatlah 57,5 dan world 3 per 40 dapatlah 7,5 hasil persentase tadi dimasukkan dalam tabel c-square jadi untuk masing-masing art, loop, dan world art untuk observasinya 35% loop 57% world 7,5% dengan jumlah totalan observasi itu ada 100% untuk nilai harapan ini sudah ketentuan di mana pola art itu harapannya 5% loop 70% dan wolf 25% dengan jumlah 100% untuk deviasi bisa dilihat ya di tabel bawah di bawah tabel cara mencarinya D itu sama dengan O per E maka 35% dikurang 5% itu sama dengan 30% dimasukkan ke dalam tabelnya Lalu untuk D loop, untuk deviasi loop O dikurang E sama dengan 57,5% dikurang 70% Sama dengan minus 12,5 Terus selanjutnya deviasi world itu No kurang O kurang E sama dengan 7,5%, dikurang 25%, itu sama dengan minus 17,5%. Nah, untuk e, C-square-nya, rumus C-square adalah D kuadrat per E, maka nilai D dikuadratkan, berarti 30 kuadrat per nilai E-nya 5, per 5 sama dengan 18. Untuk loop, 12,5 kuadrat per 70 2,23 Untuk U di kuadrat itu Minus 17,5 kuadrat Per S e 25 sama dengan 12,25% Nah selanjutnya jumlah eh, Hasil 18 Tambah 2,23 Ditambah 12,25 itu dijumlahkan keseluruhannya maka didapatlah jumlahnya 32,48% nah untuk chi square pada gen ganda ini kita gunakan derajat bebas ya kan, derajat bebas itu rumusnya N kurang 1 karena polanya ada 3 maka N sama dengan 3 dikurang 1 ya sama dengan 2 Terus kita pakai e, Nilai kebenarannya 95% Atau e, Nilai kesalahannya itu 0,05 Sama dengan 5,99 Maka e, Untuk X kuadrat Tabel yang kita gunakan adalah Nilainya 5,99 Nah 5,99 ini kita akan bandingkan dengan 32,48 jadi yang kita sebut 32,48 ini adalah X kuadrat hitung jadi dengan X kuadrat hitung sama dengan 32,8 lebih besar dari X kuadrat tabel sama dengan 5,99 maka Data yang diamati dapat diterima nilai kebenarannya Oke, silahkan dicoba